Rasa lapar adalah cara tubuh memberitahu seseorang bahwa ia membutuhkan makanan. Setelah makan cukup makanan, rasa lapar biasanya hilang untuk sementara waktu. Namun kadang-kadang seseorang mungkin merasa seolah-olah mereka lapar sepanjang waktu. Mereka mungkin merasa tidak kenyang setelah makan atau ada keinginan untuk makan terus berlanjut sepanjang hari.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 karena dukungan Bapak, Ibu, teman-teman semua sangat kami perlukan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Memahami rasa lapar. Rasa lapar bisa karena alasan fisik, psikologis, atau bahkan kombinasi keduanya. Sayangnya, sulit untuk membedakan antara rasa lapar fisik yang sebenarnya dan keinginan emosional untuk makan. A. Ah, kelaparan fisik Kelaparan fisik terjadi ketika Anda benar-benar perlu makan. Ketika kenyang, hormon yang disebut leptin memberi sinyal pada tubuh bahwa Anda sudah kenyang sehingga Anda bisa berhenti makan. Saat perut Anda kosong, perut akan berkontraksi atau kolaps menyebabkan rasa lapar. Kadar gula darah Anda menurun dan perut Anda menghasilkan hormon yang disebut ghrelin yang mendorong Anda untuk makan. B. kelaparan psikologis. Kelaparan psikologis terjadi ketika Anda memiliki hubungan emosional dengan atau sangat menginginkan mendapatkan makanan tertentu karena kebiasaan, stres atau isyarat lingkungan. Tidak seperti rasa lapar yang sebenarnya. Rasa lapar emosional memicu keinginan untuk makan makanan tertentu Biasanya sesuatu yang manis, asin, atau renyah Mengapa Anda lapar? Berikut adalah 8 alasan mengapa Anda mungkin merasa terus-menerus lapar 1. Anda tidak benar-benar lapar Bila Anda ke dapur mencari makanan manis, asin, atau berlemak Segera setelah makan, seringkali berarti Anda lapar secara psikologis. Anda sedang menginginkan makanan untuk mengatasi perasaan tidak nyaman, seperti kesedihan, depresi, atau kecemasan. Sayangnya, makan makanan yang asin, manis, atau berlemak dapat menyebabkan otak Anda melemaskan hormon perasaan nyaman atau senang. Yang hanya memperkuat perilaku makan tersebut. Dua, makanan Anda tidak seimbang. Jika Anda tidak mendapatkan cukup protein, lemak dan karbohidrat kompleks, terutama sumber yang kaya serat, kemungkinan besar Anda akan merasa lapar sepanjang hari. Masing-masing nutrisi tersebut memperlambat pencernaan dan meningkatkan perasaan kenyang. Selain daripada itu, makan terlalu banyak karbohidrat olahan seperti instan dapat menyebabkan fluktuasi gula darah yang memicu tubuh Anda menginginkan lebih banyak makanan. 3. Anda makan terlalu cepat Tubuh Anda membutuhkan sekitar 20 menit untuk merasakan kenyang. Ketika Anda makan perlahan dan mengunyah makanan Anda dengan seksama, tubuh dan otak Anda punya waktu untuk menyadari bahwa Anda sudah puas atau kenyang. Empat, mengkonsumsi obat. Obat-obatan seperti steroid, obat anti antidepresan tertentu, dan kontrasepsi oral dapat menyebabkan Anda merasa lebih lapar dari biasanya. Jika Anda khawatir obat-obatan Anda membuat Anda merasa lapar, bicarakan dengan dokter Anda. Mungkin ada alternatif yang tidak menghasilkan efek samping yang sama. 5. Anda tidak cukup tidur. Tidur dan nafsu makan saling terkait. Faktanya, tubuh kita memproduksi lebih banyak ghrelin, hormon yang merasa lapar, dan mendapatkan lebih banyak kalori saat kita tidak cukup tidur. Itu sebabnya, anda sering merasa lapar saat kurang tidur. 6. Anda sebenarnya haus. Air tidak hanya membuat Anda merasa kenyang, tetapi juga membantu tubuh Anda menyerap nutrisi yang didapat dari makanan. Terlebih lagi, rasa haus bisa dia salah artikan sebagai rasa lapar. Tidak yakin apakah Anda lapar atau haus? Sebaiknya minumlah segelas air sebelum Anda mempertimbangkan untuk menyiapkan makanan atau camilan. 7. Anda sedang mengalami stres. Stres dapat merangsang nafsu makan Anda. Tubuh Anda secara keliru menganggap Anda membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk memenuhi kebutuhan harian Anda. Faktanya, hormon stres kortisol dapat membuat kadar gula darah Anda naik yang menyebabkan rasa lapar dan mengidamkan makanan. 8. Anda menderita penyakit beberapa penyakit seperti penyakit gula atau diabetes, hipertiroid atau kelenjar tiroid yang terlalu aktif dan kadar gula darah yang rendah atau hipoglikemi menyebabkan rasa lapar. Cara menghilangkan rasa lapar. Apakah rasa lapar Anda bersifat fisik, psikologis atau kombinasi keduanya? Penting untuk mengatasi rasa lepar yang tidak terpuaskan dan mengekang makan berlebihan. Beberapa strategi kunci adalah sebagai berikut. A. Alihkan perhatian dari keinginan makan. Tunggu saja, alihkan diri Anda dari keinginan untuk makan dengan melakukan aktivitas tanpa makan seperti berjalan-jalan di luar ruangan. Atau menebel teman Atau mengerjakan pekerjaan rumah Jika Anda bisa menunggu sekitar 3 menit Ada kemungkinan keinginan itu akan berlalu B Berusaha untuk makan diet seimbang Terkadang rasa lapar di antara waktu makan Menunjukkan bahwa diet Anda kekurangan protein Lemak dan serat Yang membutuhkan waktu untuk dicerna. Anda akan merasa kenyang lebih lama setelah makan Pecel dengan saus kacang, telur rebus dan kacang-kacangan atau biji-bijian daripada yang anda rasakan setelah makan sepiring mie instan. C buat buku harian makanan. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Anda akan bisa mengalami perubahan dengan mencatat asupan makanan Anda di log atau jurnal Anda. Sertakan jenis dan jumlah makanan yang anda makan tanggal dan waktu Anda mungkin juga menjawab pertanyaan seperti apakah saya lapar mengapa saya makan Di mana saya makan Apakah saya melakukan hal lain saat makan apa suasana hati saya setelah beberapa hari Anda mungkin dapat mengidentifikasi pola tertentu dalam asupan makanan Anda dan membuat perubahan yang sesuai Berikut ini, makan makanan yang akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama tanpa membuat Anda kelebihan berat badan. 1. Mulai dengan makan sup terlebih dahulu Memulai makan dengan sup memiliki efek yang sama seperti makan sepotong buah sebelum makan. Sup akan mengisi perut Anda dengan lebih sedikit kalori berkat kandungan airnya yang tinggi. Makanlah sup yang rendah kalori seperti sup sayuran atau sup tomat Atau pilih yang memiliki jumlah serat tinggi Seperti sup kacang merah Satu studi menemukan bahwa Menikmati sup sebagai hidangan pertama Dapat membantu peserta studi makan sekitar 20% lebih sedikit kalori Atau rata-rata 134 kalori lebih sedikit saat makan Selain daripada itu Meskipun mereka makan lebih sedikit kalori mereka tetap puas atau merasa kenyang. 2. Isi perut dengan buah kaya serat. Buah berisi banyak serat dalam makanan Anda yang membantu Anda merasa tetap kenyang. Terlebih lagi, buah-buahan kaya air akan membantu mengirim sinyal dari perut ke otak bahwa Anda sudah kenyang. Sebuah penelitian kecil di Brasil menemukan bahwa peserta yang makan apel atau buah pir sebelum makan makanan utama mereka kehilangan banyak berat badan dibandingkan dengan mereka yang tidak makan buah sebelum makan. Beberapa buah yang mengandung sedikit kalori adalah Stroberi, Persik, Melon, lewa, Anggur, Blackberry, dan Pepaya. 3. Makan-makanan dengan Protein Sehat Dalam hal craving atau mengidam atau sangat sangat ingin makan makanan, Makanan yang kaya protein bisa menjadi obat terbaik Anda. Sumber protein yang baik yang berperingkat tinggi pada indeks rasa kenyang adalah telur, yogurt, ikan, dan daging tanpa lemak. Untuk efek terbaik, cobalah untuk memulai hari Anda dengan protein sekitar 25-30 gram saat makan pertama Anda. Empat, makan makanan berserat tinggi atau bervolume tinggi. Serat adalah bagian yang tidak dapat dicerna dari makanan nabati. Makanan ulang seperti keripik, kue kering, barang kemasan dan lain-lain, biasanya dihilangkan seratnya dan mikronutrien bermanfaat lainnya selama proses pembuatan. Serat membantu memperlambat laju pencernaan, meregangkan perut, dan mendorong pelepasan hormon rasa kenyang. Faktanya menunjukkan bahwa tinjauan sistematis tahun 2014 menemukan bahwa meningkatkan jumlah makanan kaya serat dalam makanan dapat meningkatkan perasaan kenyang hingga 31 persen. Serat juga bertindak sebagai makanan bagi bakteri usus kita yang memainkan peran penting dalam sinyal rasa lapar atau kegenyangan serta fungsi kekebalan dan suasana hati. Beberapa makanan bervolume tinggi, tinggi serat, dan rendah kalori yang banyak dikonsumsi adalah sayuran berdaun gelap, brokoli, kol bunga, kubis, wortel, kacang hijau, stroberi, blueberry, mentimun, seledri. 5. Banyak minum Minum banyak air membantu meregangkan perut secara fisik yang mengirimkan sinyal kenyanya sendiri ke otak. Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa mengkonsumsi banyak air sebelum waktu makan dapat membantu mengurangi asupan kalori, meningkatkan perasaan kenyang setelah makan, dan meningkatkan penurunan berat badan. 6. Makan dengan penuh kesadaran. Makan jangan terburu-buru. Makan dengan penuh kesadaran atau mindful eating, dalam arti makan tanpa gangguan atau disami dengan kegiatan lain, seperti mengobrol, menonton TV, atau mengirim pesan SMS. Demikian video kali ini tentang mengapa kita selalu merasa lapar dan cara mengatasi lapar tanpa menyebabkan kegemukan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.